Kita akan lihat ya gimana sih caranya daftar K3 di Likey, ya dengan gampang Oke kita langsung aja ke videonya ini dia langsung aja ya ke tutorialnya yang pertama kita masuk ke Google Chrome Google Chrome terus kita klik di pencarian kita klik cara dapat K3 ya masuk nah di sini banyak ya video videonya kita masuk yang di cara mendapat ketiga laiki dengan mudah kita klik aja ya kita tunggu nah di kita sudah masuk kita baca scroll ke bawah terus nah sini cara mendapatkan ketiga 3 di Likey. ini ada link kita salin aja linknya kita salin terus kita ke atas lagi kita di klik di pencarian kita tempel kita cari kita tunggu sebentar sampai dia terbuka nah di sini Anda sudah menanggapi, berarti saya sudah mengisi formulir pendaftaran K3 di LAIKI. Nah, buat kalian yang mau daftar, caranya gampang. Nah, di sini nanti formulirnya akan seperti ini. Ya. Nah, yang pertama itu nama LAIKI kalian. Ya, nama LAIKI kalian kalian isi aja nama sesuai di LAIKI kalian terus id-nya kalian isi juga ini negara ya negara terus di sini kalian isi link kalian copy dulu link yang di like kalian terus di sini berapa fans like kalian ya di sini nomor telepon atau whatsapp yang bisa kalian yang bisa dihubungi ini Instagram ya wajib punya Instagram. Di sini berapa fans kalian di Instagram? Ya, di sini konten apa yang kalian buat di like kalian? Kalian isi aja sesuai konten kalian ya. Nah setelah itu kalian kirim, kalian kirim ya. Nah tinggal kalian tunggu paling lama seminggu itu sudah ada balasannya. Oke, segitu aja tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang like lainnya ataupun aplikasi-aplikasi lainnya ya.